Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial Yaitu cara mengaktifkan Pelindungan Spam SMS atau Pesan di HP Infinix. Nah, tapi sebelum melanjut kita ke Pembahasannya atau tutorialnya Bagi kamu yang berkutam di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe sahabat ini dia cara mengaktifkan perlindungan spam sms atau e, pesan ya guys ya di hp ini baik sahabat untuk cara mengaktifkan perlindungan anti spam di hp ini langkah pertama kita masuk ke pengaturan pesan ya guys ya kita masuk ke pesan ke messages teman teman ya kemudian di sini ada tombol titik tiga ya disini yakis, ya guys kita pilih kita atau tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas opsi lainnya ya Kemudian di sini kita pilih setelan ya guys ya. Kemudian di sini ada banyak menu ya guys ya. Kita pilih menu di sini perlindungan spam ya guys ya. Nah kemudian di sini jika kamu belum melakukannya, kamu tinggal aktifkan saja perlindungan spam guys ya agar terhindar dari pesan spam atau scamming uh, melalui pesan atau sms guys. Nah di sini sudah saya aktifkan guys. Nah, untuk caranya sangat mudah sekali kan guys ya untuk cara mengaktifkan perlindungan spam SMS atau pesan di HP Infinix. Nah, gitu dia guys caranya guys. Nah,